Selamat datang semua pemirsa dimanapun kalian berada Sekali lagi selamat bergabung di panen hadiah undian tabungan BIMA periode 1 tahun 2022, 2022. Dan pastinya panen hadiah undian tabungan BIMA ini merupakan agenda rutin Yang dilakukan oleh Bank Jateng untuk memberikan hadiah kepada para nasabahnya Tata. Luar biasa sekali ya dan panen hadiah undian tabungan BIMA periode 1 tahun 2022 untuk wilayah koordinator Purwokerto kali ini dilaksanakan di kantor cabang wow, cilacap. Kantor cabang cilacap ya. Yes. Okay. Sebelum kita memulai pengundian kali ini ya, Sela, Mari kita saksikan video profiling dari Bapak Darmawan Jauh Jauh Hari. Bukan, Bapak Darmawan Jauh Hari ya. Yaitu Nasabah Bank Jateng dari kantor cabang cilacap. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum sejak tahun 2001. Kemudian saya pensiun tahun ini, 2022. Tugas saya terhadap pemerintah sudah selesai, tapi bukan berarti tugas saya sebagai dokter selesai. Saya tetap berkarya karena pagi saya bertemu dengan pasien, kita bisa berinteraksi, akan menambah wawasan saya di luar pengetahuan saya sebagai dokter tentunya ini juga bermanfaat untuk sisi kehidupan saya bermasyarakat Alhamdulillah sampai dengan hari ini kepercayaan masyarakat terhadap saya juga tidak berkurang bisa terbukti dari pasien yang datang ke saya dan Alhamdulillah tidak ada kendala apapun dan mudah-mudahan kepercayaan ini akan terjaga terus saya sebagai nasabah Bank Jateng sebetulnya secara tidak sengaja pada waktu saya bekerja di rumah sakit memang ada aturan bahwa gaji itu harus lewat bank pada tahun 2011 dipindahkan gaji saya di Bank Jateng satu tahun kemudian dari Bank Jateng dirubah lagi, namun pada waktu itu saya tidak menutup tabungan saya di Tabungan Bima. Dan Alhamdulillah itu berjalan hingga sampai sekarang. Kenapa saya tetap di Bank Jateng dan di Tabungan Bima? Karena kebetulan Bank Jateng membuka cabang kas mobil di Rumah Sakit Umum. Ditunjang lagi dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Jateng itu begitu memudahkan saya. Walaupun saya tidak menyembuhkan, tapi berharap dengan berobat ke saya akan sembuh. Dari filosofi ini saya juga menyamakan. Kepercayaan yang mereka berikan kepada saya begitu besar. Demikian juga kepercayaan saya kepada Bang Jateng, apalagi dalam melayani itu tidak menganggap saya sebagai nasabah lagi. Tapi sudah seperti kita bertemu saudara, kita bertemu teman. Saya membiayai anak saya kuliah kebetulan SPP-nya itu bisa lewat Bank Jateng dan saya sangat terbantu oleh teman-teman dari Bank Jateng di Cilacap sehingga pelayanan ini menurut saya memuaskan saya. Mari menabung di Bank Jateng percaya Jateng. Dan kita sekarang sudah terhubung dengan Bapak Darmawan Jauhari. Dan Bapak Bangun Edi Sumirat, selaku pemimpin Bang Cabang Cilacap. Halo Bapak Darmawan lagi. Ya. Bapak Bangun, sudah bangun Pak? Ya, Panggilannya ya. Bapak Bangun apa Bapak Edi nih? Ya. Bangun. Bapak Bangun ya Pak ya, jangan tidur lagi Bapak. Ya. Baik surip dong ya. bangun, tidur lagi. Oke, okay, oke. Okay. Bapak Darmawan, Ya. Bapak Bangun. Sehat, Pak, ya? siap ya? Siap. Wah luar biasa eh Bapak Darmawan ini katanya dokter ya? Halo Pak dokter? Siap. Oke. Okay. Pak bisa nanganin masalah cinta saya nggak? Dokter oh, cinta, cinta ini ceritanya ya. <laughs> Bapak Darmawan? Ya siap. dari tahun berapa Pak jadi nasabah tabungan Bima Pak? Kalau boleh tahu Bapak? Tahun um, 2011 kurang lebih. 2011, lama ya, udah 11 tahun lebih dari satu dekade ini wow, luar biasa. Betul sekali Setia ya. berarti ya. Setia, Bapak sudah siap mengundi. Siap. Ya. Tapi sebelumnya kita sebelum melakukan pengundian seperti biasa, kita akan uh, mengundang ke atas panggung untuk notaris, dinas sosial Provinsi Jawa Tengah dan juga Polsek Semarang Tengah, monggo bapak-bapak yang ganteng, ganteng Dewi. Iya, luar biasa. Iya, silakan bapak. Iya. Kita akan ditemukan oleh para saksi tata seperti biasa ya. Selanjutnya kita akan bersama-sama untuk melakukan penekanan tombol sebagai tanda pengundian dimulai. Oke, okay. seperti biasa yang pertama, penekan menekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda start. Kemudian menunggu komputer mengacak secara otomatis undian. Dan yang tiga, setelah muncul tanda ready sesuai aba-aba saya, silahkan tekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda stop. Ya. Bagaimana? Seperti itu Bapak ya, Bapak saksi ya. Oke, sudah siap Bapak Darmawan dan Bapak, Bapak Bangun? Ya. Siap. Oke Bapak siap. Darmawan ya, sudah siap ya? ya. Oke bisa tekan tombol enter sekarang. Cukup sekali ya Bapak ya, jangan ditahan. Okay. Okay, kita acak dulu, Acak, acak, acak, acak, acak, acak, acak. Oke, kaca, Oke stop. kaca, lagi Pak. Oke. Yeah. Oke okay. okay. okay. kita tanya dulu bagaimana para saksi sah tidak pengudian untuk wilayah koordinator Purwokerto nomor kupon dan nama-nama yang keluar para saksi menyatakan sah. Selamat para pemenang Mitsubishi Xpander, NMAX dan juga emas. Oke. Okay. Kemudian saya akan membacakan pemenang dari Mitsubishi Xpander. Oke, okay, ada banyak sekali ya. Iya, luar, luar biasa. Ya. Ini saya boleh bagi satu ya kayaknya. Oh, kayak. jangan dong ya. Saya akan bacakan dulu yang pertama. Selamat kepada... Nini Triani Cabang Purwokerto Kemudian ada Yulianto Wijaya dari Cabang Cilacap Yang ketiga ada Kas Desa Sirongge Cabang Banjarnegara Dan yang terakhir ada Rahayu Trimulyani dari Capem Pasar Bobot Sardi Sekali lagi untuk keempat pemenang Luar biasa. Dan sedangkan untuk pengumuman pemenang dari Yamaha NMAX dan juga, emas dapat dilihat di seluruh kantor Bank Jateng, ya. Surat kabar dan website dari Bank Jateng. Dan sekali lagi, untuk seluruh pemirsa, panen hadiah tabungan Bima dimanapun Anda berada. Untuk mengetahui pengumuman undian lainnya, jangan lupa untuk mengunjungi dan juga subscribe YouTube channel dari Bank Jateng, ya. Karena selain ada pengumuman panen hadiah tabungan Bima, juga ada info menarik lainnya. Langsung saja subscribe. <Sekasih> Doo <music>